Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya R.I.P. ini Jawa Ngur Angkatan 7 Kelas 110 dari SMP Negeri Satu Puja Inilah imajiku tentang murid Masa depan Imajiku tentang murid di masa depan Yang pertama adalah Mengikuti sholat berjamaah Dan kegiatan keagamaan Yang kedua Berbudaya luhur dalam berinteraksi Dengan orang lain yang ketiga, berkolaborasi dan saling menghargai untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, terus melatih kemampuan diri dan prestasi. Dan yang kelima, bijak menganalisa informasi baru dan tepat dalam memutuskan sesuatu. Keenam, mampu memodifikasi berbagai pengetahuan yang sudah diterima dalam proses pembelajaran semua dilakukan oleh murid tanpa ada perintah. Saya percaya bahwa murid adalah cikal bakal pembentuk generasi baru dengan keunikan tersendiri yang harus kita tuntun sesuai dengan potret alam yang dari lingkungan keluarga dan potret zaman yang terus mengalami perkembangan. Di sekolah saya mengutamakan kepentingan. Proses pembelajaran di sekolah atau itulah sudah seharusnya berpihak pada murid. Segala yang kita inginkan semua berfokus pada kepentingan murid. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka sudah bisa membiasakan diri melakukan aktivitas positif yang menjadi program sekolah tanpa harus diperintah atau ditunggi oleh guru, kepala sekolah, atau warga sekolah yang saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk selalu berkolaborasi, saling mendukung dan memberikan masukan atas proses pembelajaran yang kami lakukan masing-masing, sehingga kita bisa saling memperbaiki diri dan memberikan pembelajaran yang bermakna bagi murid. Saya dan guru lain di sekolah saya paham sampai membutuhkan kesabaran dan proses yang cukup panjang oleh karena itu kita sepakat untuk selalu menjaga agar perubahan baik yang terjadi pada siswa terus berkelanjutan dan berpengaruh baik pula pada angkatan berikutnya terima kasih ketemu lagi di video berikutnya